Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ahi, uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Adakah amalan pengganti tahajud? Seorang muslim yang memiliki kebiasaan salat malam, kemudian pada malam tertentu dia tidak sempat melaksanakannya karena uzur tertentu, maka dia bisa menggantinya dengan melaksanakan salat sunnah di waktu duha sebanyak jumlah rakaat salat malam yang menjadi kebiasaannya ditambah satu, sebagai penggenapan. Misalnya, seseorang memiliki kebiasaan tahajud tiga rakaat, jika tidak sempat melaksanakannya karena sebab tertentu maka dia bisa menggantinya dengan salat di waktu duha empat rakaat. Dalilnya, dari Aisyah radiaullah wanha, beliau mengatakan, Rasulullah s.a.w. punya kebiasaan ketika tidak mengerjakan salat malam karena sakit atau yang lainnya. Beliau salat di siang harinya sebanyak dua belas rakaat, HR Muslim 746, alahu alam semoga bermanfaat.